wabarakatuh di video kali ini gua akan memberikan sedikit hiburan bagaimana cara membongkar disc brake atau discpad Fortuner 2013 ini sesuai dengan yang gua tahu ya jangan disamain dengan mekanik-mekanik yang sudah berpengalaman ini gua lakukan beberapa kali dan kali ini pada uh, Fortuner 2013 yang pertama pastikan mobil udah aman ya aman dalam arti kata safety jangan menghalangi orang lain dan juga tidak mengganggu orang lain aksesnya ini karena dilakukan sendiri ya oke yang pertama posisikan dongkrak sesuai dengan anjuran ya ini gua biasanya di frame sini ini frame sini karena ini ya frame ini emang dikhususkan untuk docking ya kalau gua ngambilnya di sini karena ini ada rain post ada barnya juga ini kuat langkah pertama sebelum didongkrak ya kita kendorkan kita 6 nut roda ini namanya kita kendorkan sebelum didongkrak ini belum di docking pertama kendorkan 6 baut roda ya ini kendor temporary ini gua pakai adjust extension supaya enteng. Oke, ini kendor semua. Semua udah kendor semua. Tinggal kita naikin dongkraknya. Dongkrak kita naikin. Lalu kita lepas. Sekarang kita posisikan dongkraknya. Dongkrak. Roda sampai menggantung ya Ini sudah free ya Roda sudah menggantung ya Jadi kita siap bongkar rodanya kita taruh bawahnya ya buat safety ya. Jadi untuk mengganti kantas ini kita harus buka ini ya, baut ini nih. Ini buat kaliper, kaliper, ini juga, sini di bawah juga. Jadi dua baut ini yang kita buka. Oke, kalipernya, ringnya sih masih bagus sih. belum dalam dalam amat masih halus Makan tasnya udah tipis kita akan melepas bracket ini ya flexible hose jadi flexible hose ini kabel minyak rem yang dari master jadi satu sama sensor ABS ini akan kita bongkar karena kita kaliperin ini akan kita bongkar ini lepas semua ya guys bautnya udah lepas ini baut kaliper ya dibuat ini lepas semua tinggal kita angkat udah semuanya ya ini angkat keluar karena ini berat dan harus lepas beberapa kunci-kunci klipnya, -kunci terutama ke sini ya belakang ini kawat pengunci, ini harus kita buka jadi ini gue pakai apa meja kecil untuk nopang si kaliper brake nih ya supaya nanti si tipanya cubrik dan flexiblenya tidak terlalu tarik takutnya ada masalah pecah atau putus ya jadi yang harus dilepas ini si pengunci ini sama ini nanti as ini kita tarik tarik keluar keluar ini udah copot kantasnya oke sekarang kita buka ini ya apa penguncinya dan ini ya ini, oke alat ini ya tongkalan, ini terlepas, yang kita copot ini, kita ketang, aset. speednya sudah terlepas ya ada lapisan ini, ini jangan sampai salah ya ini ada di dalam dan ini biasanya kita harus mundurin pistonnya ya karena ketebalannya ini pasti beda dan ini harus dibundurin seharusnya ada trackernya tapi ini tadi manual pakai tang aja pakai sama balok di tekan aja ini bisa Ini gue gantinya pakai merek Bendik ya. Bendik Metal King Titanium. Ini beli di online sih ini harganya 500 something lah. Tapi nggak nyampe 600 sih. Ini disket yang barunya ya, guys. Ini kemampuannya katanya lebih bagus dari yang ori katanya. Tapi ya kita coba aja. am dulu. Ya. Ya, selamat semua kita pasang saf-nya atau as-nya. Utama yang ini dulu ya. Oke, saya kasih sini gitu. Oh, ya, sekben. Ini, ini udah masuk satu Sama ini juga mau pasang kita posisinya, kemudian pasang clip ini. harus benar ya ini prosesnya. Oke, ini terpasang. Untuk mengetahui ketebalan disk break ya kita ukur dulu ya ini pertama kita nolin dulu targetnya 25,3 ya ketebalan nanti ini kita adjust di 25,3 lumayan dalam jadi targetnya kita harus buka ini ya 25,3 jauh banget ya dorongnya sekitar 25,3 ini aktualnya sekitar 10 12,8 25,0 14 13,5 ini harus dimungurin ya caranya? ikuti terus. ini udah tercapai ya 0, 0, 0, 0, 0, tapi tetap mestinya kita ukur lagi. Ini kita setup 25,25,5 oke okay, kita matiin ya ini udah masuk ya udah dipastikan bisa masuk karena udah longgar bener oke okay, kita pasang lagi ini karetnya paret spring ya Ini harus naik ya. Oke, ini udah terpasang kanvasnya komplit semuanya. Kita lanjut ke perakitan, tapi pasti dulu ini nggak ada yang bending atau bocor ya. Ya urutan pemasangan sama dengan urutan pembongkaran. Ini kanan baru-nya kan kencang jangan sampai ini sopot bahaya ini guys nyawa terancam sekarang kita pasang Ini pakai baut 12 belas Ini karena Udah, udah pasang semua Ini baut ini sudah Ini namanya fleksibel ya, fleksibel hose ini sensor ABS. sensor ABS ini baut ini yang kita bongkar pastikan tidak ada yang mengalami perubahan ya perlucuran atau Nye, yang bawah dulu, karena apa ya bawah itu kan gantung oke, okay. selesai